GBPUSD berpotensi terkoreksi. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP usd diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.38144 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.37750. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212.